Jadi, jadi moderator cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam uh, sejahtera, salam sehat semua untuk kawan-kawan uh, pemain. -kawan salam takziah dari saya. Dari Sabang sampai Maroke, dari Sabang sampai Merauke dari Niaga sampai pulau nah. salam sehat semua kawan-kawan lumai uh, malam ini mari kita live lagi di Toko Bras Toko Bras kita Toko Bras Pajar Jaya uh, kebetulan malam ini keadaannya lagi sepi uh, kawan-kawan Ah, karena posisi lagi habis hujan. Nah, begitu ada kesempatan, ayo kawan-kawan mari kita lemp. Ah, niatnya malam ini mau mereview, mereview beras pandan wangi yang original, teman-teman. <tuh> <tuh> Uh, malam ini niatnya saya ingin memperkenalkan itu jenis-jenis uh, beras premium tapi malam ini khususnya beras premium pandan wangi seperti apa itu beras pandan wangi dan uh, bentuknya kayak apa, ciri-cirinya seperti apa dan kualitasnya kayak apa begitu teman-teman sebelum kita memulai semuanya Mari teman-teman sebelum memulai semua ya mari teman-teman kita ngopi dulu biar nyantai biar nggak panikan biasa kita pemula teman-teman ngopi -teman. biar nggak stress teman, teman kopinya enak teman-teman yang mau ngopi silahkan kesini silahkan merapat kesini di sini lagi banyak kopinya kopi Aceh kopi Gayu Gayo, Gayo Luwes rasanya sedap sekali Enak, pokoknya nggak bakal ngecewain. Silahkan merapat ke toko kita, tuh, Toko Beras Fajar Jaya di Jalan Muhammad Kahwa Nomor 22 RT5 RW5. Kalau ada yang tersesat, cari aja di Google Map. Min Al-Azhar, Serenseng sawah pasti ketemu nanti. Di sini kita ada pampek, kok gede banget. Namanya Toko Beras Fajar Jaya. Ya begitulah kurang lebih teman-teman Hai uh, Sharbani welcome to my channel Thank you for uh, watching my channel <laughs> Salam dari Indonesia Semangat terus dalam berkarya Sahabatku saudaraku semua Uh, ayo teman-teman kita mulai yang saya tunjukin inilah beras ini beras kelihatan ya ini ya ini ini uh, beras pandan wangi itu seperti ini teman-teman oh -teman. uh, beras pandan wangi original ya teman-teman seperti ini bentuknya dia bentuknya nggak panjang seperti air premium biasa kalau beras biasa kan bentuknya dia agak panjang dia agak sedikit panjang kalau ini enggak ini bentuknya tuh bulat ya agak bulat tapi nggak bulat kayak bola pingpong teman-teman pokoknya bulat ya berasnya agak bulat pendek tuh kayak kalau bahasa kami itu uh, apa namanya beras biar gebu tuh, uh, bentuknya kayak ini nih, uh, kayak kayak ini, dan uh, bijinya itu juga yang harus kita perhatikan kalau beli itu teman-teman bijinya jangan sampai biji putih itu kayak putih susu itu jangan, itu biasanya tuh beras muda ya, atau istilahnya beras belum apa namanya belum belum jadilah masih belum belum apa namanya belum belum matang belum matang kalau bahasa maklum teman-teman bahasa Indonesia nya agak agak beleportan maklum Sumatera masih masih redule keo ke oke nah jadi pemilihan beras itu yang wajib lihat teman-teman tuh di apa namanya di gigi berasnya tuh biji berasnya itu harus bening dia minimal tuh bening-bening gading ya enggak ada enggak ada flek enggak ada flek yang beli enggak ada flek enggak ada flek putih-putih itu ya harus bening kayak bening-bening aja kayak warna bening gitu ya yang kedua yang harus diperhatikan itu Uh, bijinya jangan sampai bijinya itu ada yang patah-patah kan ada biasanya itu di dijemurnya kurang kering atau di ovennya kurang kurang kering lah pokoknya jadi pasti giling tuh kebiasaannya itu, itu uh, berasnya itu pasti patah ya pasti patah nggak mungkin nggak pasti patah tapi kalau kering dia biasanya kadar airnya itu sampai di 13% biasanya 13 apa 14 itu Uh, padi kalau udah 14 kadar airnya digiling itu pasti um, jadi berasnya bagus banget tuh nggak uh, bakal patah dia nggak patah-patah utuh dia dan um, masih sempurna bentuk alami lah ciptaan Tuhan masih alami berat Oh ya teman-teman kayak inilah tuh kalau udah uh, bijinya bening bijinya bening dan nggak uh, ada putih putih- itu, tandanya itu berasnya udah bagus Kualitasnya Dan yang kedua diperhatikan juga Kering nah, Cara ngeliat berasnya kering apa enggaknya kan kita itu kalau belanja ke pasar Biasanya itu Nggak mungkin pakai alat Deteksi kadar air Nggak mungkin pakai Bahan-bahan oh, Pokoknya mesin lah, nggak mungkin kita bawa Yang kita bawa itu uang Kenapa kita bawa uang? Biar bisa beli beras Biar bisa uh, nuker beras ya pakai uang, nggak mungkin kita bawa ayam karena ini zamannya udah modern teman-teman. Nah, jadi cara ngecek dia biar kadar airnya uh, uh, kering loh, digenggam aja sekuat mungkin tuh, Di, digenggam aja sekuat mungkin, sekuat tenaga pokoknya. Kalau dia mencar-mencar ataupun uh, pas ditekan nggak nempel, itu artinya kualitas berasnya itu Oh bagus dia kualitas berasnya bagus itu, pas dimasak, itu pasti masak enak sekali gitu. nah, begitu teman-teman kurang kurang lebihnya kadang ke pasar kita akan beli beras bingung nih karena nggak pernah beli ya inilah saya kasih tutorialnya biar teman-teman rumah -teman semua paham kalau beli beras Oke, okay, survey ini. Terima kasih. Oh ya, salam buat uh, makhluk India. Eh, bukan orang-orang India. Semua sesungguhnya kita, semua umat itu bersaudara karena kita diciptakan dari Adam dan Hawa. Sebenarnya kita itu satu, apa namanya, satu keturunan. Terima kasih telah mampir. Ya begitulah teman-teman kurang lebih <tuh> uh, Oh ya kang Saya kan ragu kang kalau mau beli di pasar uh, Biasanya itu orang-orang uh, kan patokannya itu di merek beras tuh biasanya Nih saya nih biasanya beli merek beras, merek bunga uh, Kualitasnya bagus dengan harga sekian-sekian Kenapa beli di tempat lain itu Oh, merek bunga juga, tapi lebih murah. Kenapa kualitasnya itu beda bunga di sini dengan bunga di sana tuh beda-beda. Kenapa? Nah, jangan salah teman-teman, karena ini beras teman-teman beras. Setiap penjual, setiap yang produksi, setiap apa aja itu pasti beda-beda teman-teman. Beda-beda dia, karena setiap penjual itu mereka itu menjualnya ber, sambil berkreasi ya apa namanya berkreasi jadi mereka itu uh, membuat produk-produknya sendiri uh, biar orang lain itu nggak bisa meniru produk-produk di tempatnya dia teman-teman nah, itu, makanya kalau yang penjual berat setiap toko itu pasti beda-beda karena apa yang pertama karungnya itu dijual bebas di pasar yang kedua Uh, jadi penggilingannya itu pasti beda-beda, karena gini gak semuanya itu bisa menjaga kualitas dengan baik yang jual siapa aja bisa bebas yang jual siapa aja bisa, tapi untuk menjaga kualitas teras, biar nasinya lebih bagus, itu jarang sekali teman-teman. sangat-sangat jarang kecuali memang ada perusahaan pesan besar itu. tapi kalau yang uh, masih UMKM lah ceritanya, UMKM masih mikro itu jarang sekali Karena mereka itu sempat kekurangan Kekurangan Alat-alatnya makanya Orang-orang seperti kita Awam itu kalau beli beras itu Itu yang harus diperhatikan yang saya bilang tadi Ngecek kualitas berasnya Seperti apa Jadi kalau ada misalnya ada pertanyaan teman-teman. Oh ya Kang, alamat toko saya di mana? Alamat toko saya itu di Jalan Muhammad Kafirwa, Di Jalan Muhammad Kafi nomor 22 RT 5 RW 5 Cipondak Jagakarsa. Silakan teman-teman yang ingin berkunjung-kunjung ke sini. Dan di sini juga nggak harus beli, teman-teman. nggak harus nih datang ke Toko Beras Farjajaya nih nggak enak. Harus beli beras minimal 1 liter lah biar nggak usah teman-teman di sini kita sharing barang-barang, nah, gitu, kita sharing. Ya siapa tahu nanti juga sambil kita ngobrol kan ada yang berminat. Kalau beli juga nggak apa-apa. Namanya juga kita jualan. Ya gitu. Jangan lupa ngopi lagi teman-teman biar nggak gila, biar pikiran kita sehat. Bercanda teman-teman. Emang ngopi jam 3 itu enak karena posisi di Jakarta Selatan tuh. Terusnya di daerah saya jaga saya itu posisinya lagi hujan, jadi udaranya itu lagi apa namanya agak dingin loh, dingin dingin di gitu. Jangan lo jangan lupa juga ngerokok teman-teman. Sorry yang nggak ngerokok ya. Bukannya saya tidak sopan, bukannya saya tidak menghargai karena saya seorang juga perokok berat. Jadi kalau nggak ngerokok tuh rasanya nggak enak. Ah yang sudah nonton tuh jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa ya komen juga karena saya orang awam orang baru biar biar apa namanya biar ya biar saya termotivasi termotivasi, lah, kan. termotivasi seperti apa ya kan. Hmm, saya juga siap untuk merubah semua hal. Oh ya teman-teman jangan lupa, kalau di toko saya itu pandan wangi yang seperti ini, yang seperti ini, ini yang kualitasnya khusus, ini bagus, ronkiran. Uh, udah pasti bagus nggak? Saya jamin tuh. Hmm, bagus kayak gini nih, kayak berasnya tuh. Kayak, kayak gini. Itu kalau saya di toko saya tuh saya jual tuh di cap apa namanya buah pala. Nah, buah pala. Nah, jadi khusus kalau di toko saya Saya nggak tahu ya di toko orang lain tuh Mereknya apa tapi kalau di toko saya Itu mereknya Capuah Balak nah, Capuah Balak Diingat ya teman Capuah Balak Harganya juga terjangkau nggak, nah, hitungan nggak mahal-mahal banget lah uh, Hitungannya itu 90000 Kenapa harganya 90000 itu Karena beras pandan wangi itu Sebenarnya bijinya itu Agak sedikit langka dia Dan panennya juga agak lama makanya harganya uh, lumayan dia agak tinggi harganya memang kategori mahal kalau yang punya duit nggak mahal lah kalau untuk versi 5 kilonya uh, 90 ribu tapi kalau untuk ya orang-orang kecil seperti saya mungkin mahal ya kan tapi uh, saya rasa itu pas itu dengan apa dengan kualitasnya dengan bijinya yang agak langka Cocoklah, sesuai lah harga untuk 90 ribu, 90000 Enggak mahal, harganya emang enggak mahal itu. Oh, uh, Kalau ditanya orang, ada enggak harga yang di bawah 90000 Ada teman-teman, banyak. Bahkan di bawah 90000 ribu, Rp60.000, ribu, 70000 ribu juga ada. Tapi jangan salah teman-teman. Harga segitu biasanya tuh wangi-wangi uh, juga, original. Oh, campuran pakai puruti, bahwa... enggak juga, cuma gini rata-rata itu uh, yang jadi penjual beras itu atau pedagang beras itu mereka itu uh, aktif teman-teman artinya aktif itu aktif itu mereka berkreasi kadang-kadang gini mereka itu dicoba uh, ini misalnya ini pandan wangi dicampur di R42 ataupun di R46 tuh, dengan kualitas gini kualitasnya jadi seperti ini uh, bisa dijual murah jadi punya pandan wangi Uh, sedikit campuran kualitasnya juga bagus ya kalau bahasa kerennya di mix lah di <laughs> uh, mix teman-teman uh, begitu di mix dengan beras lain, lain Apakah kualitas nasinya enak-enak juga nanti saya coba review di video live selanjutnya nanti Ada juga di tempat saya yang di mix tuh jadi kan gak semua orang tuh mampu beli mampu beli yang harga uh, 90 ribu Oh Kang, saya mau panan wangi original Tapi harganya di bawah Ada, ada Nah, gitu. Cuma gini dia Dia, dia udah nggak oh, Wabil khusus Artinya itu wabil khusus Pas, adok Memang wangi yang Benar-benar oh, oh, Original Dia udah campuran IR Udah berapa persen, berapa persen Itu ada kunci-kuncinya itu dan kadar airnya yang harus dipakai itu uh, berapa persen uh, semuanya udah ada itu. Uh, teman -teman. Ya begitulah teman-teman. Jangan lupa teman-teman, di toko saya itu capnya buah pala. Uh, cap buah pala. Nanti di apa namanya di bawah ada kok, di bawah di deskripsi itu ada, uh, ada linknya untuk uh, order atau buka PO. Dan toko kita juga uh, menerima partai kecil atau partai besar. Nah, dan uh, hmm, di sini juga bisa sharing kita. Ini gimana-gimana cara kerjanya juga bisa. Gampang. Toko berat Bajar daya itu gampang. Artinya nggak gampangan juga sih, cuma gampang. Uh, karena ownernya itu masih enak orangnya. nggak sombong karena mereka itu lahir dari kecil. Ya, begitulah kurang dong Indian ya begitulah teman-teman kurang lebihnya uh, review beras uh, dari saya teman-teman jadi kalau memang ada pertanyaan silahkan teman-teman tinggalkan di Uh, kolom komentar atau di ayah di kolom komentar nanti uh, Insya Allah akan saya jelaskan uh, dengan lebih rinci lagi ini karena saya baru baru pertama istilahnya baru baru latihan lah ngomrol sendiri di depan kamera biasa masih tinggi tinggi sedikit tinggi tinggi itu bahasa aceh teman teman kalau bahasa Indonesia nya tengah -engah. Oh bukan teman-teman, kalau bahasa indonesia itu songong, eh bukan kalau songong kejam ya, tinggi-tinggi lah pokoknya. Cari sendiri di google nanti, uh, ya, ya, kalau udah tahu nanti akan saya jelaskan ya. Tapi yang intinya di sini itu teman-teman tuh kita menjelaskan tentang beras pandan wangi original dengan harga yang pasti. Uh, makanya kalau teman-teman ke pasar itu biar paham Itu ciri-ciri pandan wangi kayak apa Dan seperti apa yang harus kita beli yang sebenarnya Jadi jangan sampai beli sembarangan uh, Beli mahal-mahal kok kualitasnya jelek Beli mahal-mahal kok kualitasnya nggak bagus Nah padahal bukan pedagang yang salah teman-teman Cuma kita yang kurang jeli Kadang-kadang uh, uh, jeli itu mengalahkan pinter teman-teman deliti itu mengalahkan kepintaran kadang-kadang begitu kebanyakan teman-teman. Uh, berasnya kayak apa ya? Yang seperti saya bilang lagi bentuk bijinya itu jangan sampai uh, ada flek putih susu itu jangan sampai. Kalau bisa itu dipilih bijinya itu uh, bening, bening dia, bening, uh, bening kayak bening gading lah, pokoknya gitu gading jangan putih khusus dan juga jangan percaya kalau ada beras pandan wangi itu yang modelnya itu panjang panjang mohon maaf bukan maksud menjatuhkan kadang kadang ada juga orang tuh memakai bahan emang alami semuanya saya tidak bilang itu kimia atau apalah pokoknya alami pandan wangi panjang panjang tapi itu hanya wangi berasnya saja enggak wangi Uh, apa namanya? Nggak wangi original, nggak wangi dari pohonnya, dari batangnya, atau dari lahirnya, istilahnya begitu, teman-teman. Kalau pandan wangi, bentuknya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang. Kalau dicium, dia wangi pandan kayak raz, kayak wangi daun pandan, tapi uh, uh, tidak menyengat. Dia kebiasaan kebanyakan tidak menyengat, dia. Nah, begitu dia Dan harganya juga lebih mahal Kenapa lebih mahal Karena memang dia Kebiasaannya panennya itu 6 bulan sekali Yang pertama memang berasnya langka Kebukupakannya banyak Ya begitulah kurang lebih ya teman-teman nah, Dan juga beli kualitas berasnya itu Jangan terlalu tinggi kadar airnya Cara ngeceknya Kalau kita nggak bawa mesin nih Kita masa beli beras harus bawa mesin Pendeteksi oh, kadar air Ya caranya teman-teman tekan aja, genggam aja sekuat mungkin. Genggam aja sekuat mungkin untuk nandainya teman-teman. Nah dan juga jenis berasnya harus dipilih. Harus dipilih itu minimal beningnya ya seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Nah? Kelihatan nggak? Ah, seperti ini beningnya. Jangan bening susu ya. Pokoknya jangan sampai um, putih susu. Itu putih susu biasanya berasnya beras yang belum... Belum tua, masih muda, ya Masih muda, dia Sebentar, teman-teman ya, balik peng dulu, eh, kembaliin gitu ya. Kembaliannya. Ah, begitu, teman-teman. Oh, -teman. giginya um, bening, itu yang harus benar-benar diperhatikan, itu. Ya. Jangan sampai kecewa, kita kadang ke pasar. Saya nggak bilang, kadang-kadang pedagang itu bohong, nggak bohong, nggak, nggak bohong. Mereka itu nyari nafkah semuanya. Cuma caranya aja berbeda-beda. Makanya kita harus jeli dalam melihat, karena kalau beras kan penting sebenarnya ya, itu ceritanya emang apa namanya hampir di seluruh dunia itu makannya beras. Mungkin ada satu dua atau banyak negara juga yang makannya emang gandum tapi kalau wabil khusus ini ya ceritanya ini beras Makanya harus jeli teman-teman, harus benar-benar memperhatikan memperhatikan jenis-jenis uh, berasnya ya, nah, ya. kalau misalnya teman-teman ragu mau datang ke sini mau tanyain langsung ke, ke saya juga bisa teman-teman alamat kita itu saya ulangi lagi ya udah tiga kali mungkin saya ulangi saya itu teman, tuh, di Jalan Muhammad Kafi 2 nomor 22, nomor 22, RT5 RW5, di Cipudak, Jagakarsa Tepatnya di Kota Jakarta Selatan. Nah, di sini nanti ada ini yang udah ahli-ahli ini seperti teman-teman uh, kerja saya. Ini termasuk salah satunya owner juga. Di sini nanti bisa ketemu langsung. Oh, ini saya nonton di grup. Apa -apa. jangan lupa juga teman-teman di toko saya tuh jualnya beras pala, nah, capnya cap buah pala, buah pala, pandan wangi, semuanya terjamin di sini itu original banget, tuh original banget, nggak ada campuran sama sekali, benar-benar bersih teman-teman, mantap. Oke okay, saudaraku semuanya uh, Saya rasa saya udah 25 menit uh, live jalan langsung uh, Terima kasih yang telah menonton Salam persaudaraan dari saya uh, Untuk kepada teman-teman rumah semua Salam dari saya uh, Salam sehat selalu uh, Semoga semuanya dikasih rezeki Sama Allah subhanahu wa ta'ala Atau dikasih keberkahan sama yang Maha Esa nah, kalau saya keburan agama Islam saya makanya dikasih kesehatan umur panjang dikasih rezeki berlimpah terima kasih telah menonton video saya tentang review beras pandan wangi yang original ah uh, salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh